Boleh acokan diriku Teranggap ku tak ada Tapi takkan merubah Ku yakin pasti suatu saat Semua akan terjadi Kau akan mencintaiku aku mau menampingi dirimu aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagia kamu Apa Janjikan aku ada Kau boleh jauhi diriku Namun ku percaya Kau akan mencintai dan tak akan pernah melepasku Aku mau mendampingi dirimu Aku mau cintai Kuranganmu selalu bersedia bahagia kamu apapun terjadi kujanjikan aku ada Aku mau mendampingi dirimu, Aku mau cintai kekuranganmu, Aku Ataukah hanya di bibir saja bersungguh rindu yang engkau pamerkan ataukah sekadar lakonan rindu telan. Berubah ada. Arah... Dah kasih di merchu kau pun nama yang merindu